hai semua review sini. di video ini kita akan membahas tentang hack dan trick editing di adobe photoshop bagi yang masih mula atau yang baru belajar tentang desain dan ingin lebih mendalami photoshop video ini wajib kalian tonton baiklah langsung saja stay cool and check out his video Oke, okay, sini untuk mengganti nilai opacity, biasanya kita menggunakan slider pada panel layer. Tahukah Anda ada hotkey untuk membuat lebih cepat mengganti opacity? Caranya yaitu, tekan P atau tekan Move Tools, yang ini, Kemudian tekan tombol 1 sampai 9 untuk mengganti opacity -nya. Saya contohkan menekan tombol 1. Maka opacity-nya akan berubah menjadi 10%. Tombol 2 untuk 20% dan seterusnya. Jika kalian ingin membuat opasitinya menjadi setengah-setengah seperti 35%, maka tekan tombol 3 dan 5 secara berurutan. Oke, seperti itu. Dan ketika kalian ingin mengubah opasitinya menjadi 100 kembali, maka maka cukup menekan tombol 0 Ketika layar kita sudah mencapai keluar Dan kita ingin seleksi bagian layar yang kita inginkan saja Maka akan memakan waktu yang cukup lama untuk itu Cara mudahnya yaitu dengan klik pada move Tool, Kemudian tekan tombol alt dan shift secara bersamaan Lalu klik pada objek yang kita inginkan seperti ini, kemudian klik lagi di sini Lalu di sini. Nah, maka layar ini akan terseleksi. Pada saat kalian menggunakan brush untuk memperkecil dan memperbesar ukuran dari brush itu, kalian harus menekan tombol kanan pada mouse kemudian menggeser slider pada diameter brush ya, seperti itu nah, cara tersebut cukup memakan waktu menurut saya, dan cara mudahnya adalah hanya dengan menekan tombol kurung siku-siku pada keyboard yang kiri untuk memperkecil brush kemudian tekan tombol yang kanan untuk memperbesarnya. Untuk melakukan zoom, biasanya kita mengklik icon kaca pembesar yang ada di sini, kemudian klik pada mouse untuk memperbesar, atau juga bisa dengan mengklik. Kanan pada mouse, kemudian pilih zoom in atau zoom out. Ada cara yang lebih sederhana dan mudah. Caranya yaitu dengan menahan tombol Alt pada keyboard, kemudian scroll ke belakang untuk zoom out, dan scroll ke depan untuk zoom in. Ketika... Kalian ingin menggabungkan banyak layar sekaligus tanpa merubah susunan layarnya Cara normalnya mungkin akan cukup rumit dan lama Namun kita punya hotkey tersembunyi yang dapat mempercepat dan membantu untuk menggabungkannya Yaitu kalian tahan kontrol shift Alt dan E secara bersamaan maka akan muncullah sebuah layar baru dari gabungan seluruh layar yang ada di bawah tanpa harus merubah struktur pada layarnya sendiri akan ada saatnya ketika kita harus menseleksi seluruh layar sekaligus cara normalnya yaitu dengan menahan kontrol kemudian klik pada Layar satu persatu seperti ini. Nah, dan ini, ini memakan waktu yang sedikit lama. Jadi, cara simpelnya, cara yang lebih cepat adalah dengan mengklik pada layer pertama, kemudian scroll ke atas, tahan Shift pada keyboard lalu klik pada layar terakhir maka secara otomatis photoshop akan menseleksi seluruh layarnya saat kita ingin melukis dengan photoshop baik itu menggunakan mouse maupun tablet maka kita perlu menambahkan crosshair di tengah lingkaran brush agar sapuan kuas lebih tepat saat menggoreskan pada objek tertentu sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya yaitu dengan mengklik edit, kemudian pilih preference, lalu pilih kursor Centang pada show crosshair in brush tip. Lalu klik ok. Maka akan ada tanda crosshair di tengah-tengah brush seperti ini. Pada saat kita menggunakan brush pada Photoshop, dan kita ingin merubah warna dengan cepat untuk mengganti warna objek, maka cara mudah untuk melakukannya yaitu dengan tahan ALT pada keyboard sehingga kursornya akan berubah menjadi bentuk sedotan seperti ini lalu klik pada bagian warna yang kita inginkan, contohnya merah kemudian kita bisa mewarnai objek dengan cepat namun tips ini hanya berlaku jika warna yang kita inginkan ada pada objek yang kita edit ketika kita ingin memindahkan layar cara biasa yang kita gunakan yaitu klik pada layar kemudian drag dan pindahkan ke tempat yang kita inginkan seperti itu namun ada saatnya ketika kita sedang mengetik teks atau sejenisnya dan akan lebih cepat jika kita bisa memindahkan layer tanpa harus menggunakan mouse caranya adalah dengan menekan control pada keyboard dan klik pada tombol kurung siku klik yang kiri untuk memindahkannya ke bawah dan klik yang kanan untuk memindahkannya ke atas seperti itu saat kita menggunakan photoshop dan kita membuat kesalahan hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengundonya yaitu dengan cara menekan ctrl z dan ctrl Alt z namun undo tersebut biasanya hanya dapat kita lakukan sebanyak 20 kali jika menurut kalian itu masih kurang maka ada cara untuk menambahkannya hingga seribu kali undo caranya yaitu kalian klik edit pilih preference lalu pilih performance nah sekarang kita lihat di history status ini batas maksimal undo saya yaitu sebanyak 20 kali kita bisa tambahkan sehingga 1000 kali unduh lalu klik off oke okay. namun perlu kalian ketahui bahwa semakin banyak histori yang kita simpan nantinya maka akan semakin memperlambat komputer atau PC kita Kecuali, kalian menggunakan komputer atau PC yang speknya sudah di atas rata-rata. Nah, itu tadi beberapa hack dan trik menggunakan Photoshop. Walaupun sederhana, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman dalam mempelajari desain grafis. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Thanks for watching and stay cool. Daaah.